Doyo, rahayu Sabung Dumati Kalsinggerbedo Niringsambikolog Jumpa lagi bersama kami Spiritual Tersebut Putih Di channel The SPP TV Channel yang membahas tentang Ilmu Spiritual Dan Budaya Sebelum lanjut Jangan lupa untuk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 Seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Di dalam primbon Jawa, weton Selasa Kliwon memang diketahui mempunyai neptu cukup besar, yaitu sebelas. Dengan memiliki neptu yang besar tersebut, maka wajar. Jika weton ini mempunyai jalan hidup, watak, rezeki, cinta, serta karir yang terbilang unik dan jarang sekali dimiliki oleh weton lain, berikut akan kami berikan penjelasan cara lebih lengkap mengenai weton tersebut. Dari tutur nilai yang kami ketahui, dan tanpa mengoreng rasa hormat.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 Doro menyimak sampai habis penjelasan kamu Watak Selasa Kliwon Menurut kitab primen Jawa kuno weton Selasa Kliwon tersebut Memang mempunyai watak yang cukup berbeda Dan unik Seperti layaknya aras yang mana hal tersebut berarti sering memperoleh kesempatan maupun keberuntungan lebih awal untuk segala hal Waton satu keliwan tersebut juga mempunyai watak yang cenderung mudah sekali marah dan gampang tersulut emosinya Namun perlu diketahui bahwa weton ini cukup pandai berbicara, ambisius dan juga setia. Alasan mengapa mereka yang lahir pada Selasa Kibon memiliki kemampuan dalam bicara, yaitu karena berada dalam bawah naungan panca sudah Sumur Sinamba. Oleh karena itu, tidak heran jika watpan yang satu ini menjadi tempat orang-orang bertanya mengenai masalah pengetahuan dan ilmu. Namun, di sisi lain, wetoni juga dikenal kurang sabar, ceroboh, dan urakan. Tidak hanya itu saja, mereka yang lahir pada hari tersebut juga dirasa susah dinasihati, keras hati, sulit diatur, dan kurang pandai dalam membalas budi orang lain ketika seseorang membuat mereka yang lahir pada tahun tersebut marah maka marah tersebut akan bertahan lama karena memang diketahui mereka cenderung memiliki rasa dendam Karir Selasa Kliwon untuk masalah karir sendiri Watan tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang juga wawasan yang cukup luas. Di dalam karir sendiri, weton tersebut sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Jumlah neptu yang cukup besar dari weton ini membuat mereka mempunyai rezeki yang cukup kecil. Sekalipun begitu, weton Selasel Kiwon akan memperoleh rezeki lumintu akan weton dari kakak ataupun ayah. Jika mereka lebih kecil dari jumlah Neptu 11. Cinta Selasa Kliwon. Untuk masalah percintaan sendiri, weton Selasa Kliwon tersebut memang sangatlah sesuai dan cocok jika disandingkan dengan mereka yang memiliki Neptu weton 13 8 dan neptu 18 hal itu dikarenakan ketika neptu tersebut telah ditandai oleh nenek moyang jawa dan termasuk jodoh terbaik yang mampu untuk mendatangkan kebahagiaan dan juga kemakmuran bagi selasa kliwon Rezeki selasa kliwon untuk permasalahan rezeki, mereka yang lahir pada weton Selasa Kliwon memang cenderung kalah jika dibandingkan dengan weton lainnya. Hal itu dikarenakan Selasa Kliwon diramaikan memiliki rezeki yang kecil. Namun, weton tersebut mampu untuk menjalani hidup yang terbilang sederhana dan prihatin oleh karena kemampuan mereka itu akhirnya weton tersebut bisa bergelimang rezeki. Menurut primbon Jawa, weton ini memang memegang sebuah rahasia yang begitu mencengangkan. Saat weton Sasakti Won tersebut meninggal atau wafat, maka mereka akan dijaga oleh orang selama 40 malam. Hal itu disebabkan kuburan atau makam mereka yang memiliki weton tersebut kerap kali menjadi incaran para penganut ilmu hitam yang ingin memperoleh tali pocongnya. Terkadang para pencuri juga tak segan memotong bagian tubuh seperti contoh jari tangan dari si Proses pengambilan anggota tubuh tersebut juga terbilang cukup mengerikan Yaitu para pencuri akan langsung menggigit jari tangan dari si Mayin hingga akhirnya terputus Sekian apa yang bisa kami sampaikan